Swastiastu Selamat sore kawan-kawan semua yang ada di Facebook Oke, sore ini menjelang malam Inilah keadaan Gunung Agung sementara Dan kemungkinan Tampilan di layar saudara-saudaraku sedikit pecah Karena cahaya sudah mulai Gelap, sang surya sudah kembali ke peraduannya. Dan dapat saya sampaikan, tadi sore sekitar pukul 2 sampai pukul 5 di Desa Kubu, terdapat hujan gerimis mengundang sampai saat ini. Namun, sudah mulai menghilang dan cuaca serta keadaan langit sudah mulai membiru. Selamat datang buat Satria Bang Sideman. Edy Rizka, Gusti Nyoman Artawijaya, Andika Wijaya, Ah Len, sorry ah Jeng Lin Lin, Edy Permadi Barang Nyoman, Kade Yaswi Wayan Ardana, Selamat datang dan selamat menyaksikan. Begitu pula Aniswit, Gusmang Blar, Semeda, Wayan astika Yudi, Yang Mane, Selamat datang dan selamat menyaksikan. Inilah keadaan dan kondisi sementara untuk Gunung Agung pada hari ini, Selasa 14 November pada pukul 18.31 Wita. Diambil dari Desa Kubu, Kecamatan Kubu Karang Asam, radius 12 km, tepatnya di Hotel B.A.C. Bali Apnea Club. Dan dapat disaksikan bahwasanya asap keluar dari puncak Gunung Agung sedikit berwarna merah dikarenakan pantulan cahaya mentari yang ada di upok barat daya. Selamat datang buat Ade Nagita Kadek Sudi Arse Ardika Cenik Yeni Aris Lop, Ariska Tut Awan Sile Atile Eka Selamat datang dan selamat menyaksikan Begitu pula Putu Sugianti, Kapi-kapi Made Sumarta Made Suti selamat Menyaksikan Semoga Sahabat dan saudara-saudara sekalian Dalam keadaan sehat walau Selamat datang Buat ketut budi-budi Ikade Budiana Andre Fasya. Selamat datang dan selamat menyaksikan Bisa dilihat Gumpalan asap Yang keluar dari puncak Gunung Agung Menurut Pribadi saya itu, bahwasanya air yang bertemu dengan panas, jadi terdapat proses penguapan, seperti halnya di saat kita membuat air panas di dapur, jadi terdapat uap-uap air yang keluar. Niko merupakan opini dan pendapat dari saya dimohon agar tidak panik. Hanya pendapat pribadi. Semoga itu benar adanya. Selamat datang buat Niputu Sawitriani, Ketut Budi-Budi, Art Andana, Fang Itupang, Nengon, Wir, Mira Weda, Erwin Burda. Welcome. So this is a condition about Mount Agung. I took this video from Kubu Village. It's about 12 km from the crater and then pretty close by the beach in BAC Hotel. So I hope you enjoy this video. The video just explain about the smoke still come out from the Mount Agung just from the crater. Thank you. Selamat datang buat Budi Arsana, Aliando, Pang Erik JR, Ayu Gia Waisnawa, Igede Surya Nengah Sarniati, Ksutana Ketet, Jeromani Isy Isyana Jayanti, Pak Wayan, Wina TTL, selamat datang dan selamat menyaksikan. Baiklah, saya mengundang sahabat-sahabat semua yang mau bergabung dengan saya, silakan konfirmasi nanti saya sambungkan. So, selamat datang pula buat Tiste Anja Putra Pasak G Ayu Made Ardika Dewi Ruginangku bagi Arte Nengah Karyase Yan Kardos Nengah Sarniati Bernandes Kupang Wayan Buda Gung Maha Aliando Aliando selamat datang dan selamat menyaksikan begitu pula dengan Tiara Julita Budi Dalgog arta Bali Driver di Panjul-Panjul Ajus, semoga selalu ajus. Inilah video terbaru terkini mengenai kondisi Gunung Agung. Saat ini sore pukul 18.36 Wita, Selasa 14 November 2017. Video diambil di Desa kugu Kecamatan Kubu Karangasar. Baiklah sahabat-sahabat semua sekian laporan hari ini kembali saya sampaikan mari bersama-sama mengadakan berita hoax yang beredar dan berdoa buat saudara-saudara kita yang sudah mengungsi tepatnya di Galian C Bumi Pasir Mandiri beserta di lapangan umum kubu terdapat pengungsi yang berasal dari daerah 0 sampai 70. 7,5 km untuk daerah desa Dukoh, Bantas, Mondet, Juntal. Jadi mereka diungs diungsikan pada malam hari di desa Kubu, Kecamatan Kubu karangasem tepatnya di lapangan umum kubu beserta Galian Cie Bumi Pasir Mandiri. Sekian laporan hari ini. Salam kemanusiaan, salam rahayu. Om Santi, Santi, Santi, oh!